Harimau raksasa besar sepuluh ribu kaki melepaskan raungan panjang ke langit. Gelombang suara mengerikan menyebar. Menyebabkan tanah hancur. Bahkan awan gelap telah berkumpul di langit karena aura jahat yang menakutkan. Harimau raksasa itu seperti perusak dunia sementara mata merahnya yang besar dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan. Banyak sosok mengambang di langit di dekatnya buru-buru mundur. Mereka pasti akan mati jika mereka terlibat dalam pertarungan tingkat ini. Dia benar-benar telah mendorong Suzong sedemikian rupa. Ekspresi wajah beberapa orang cukup kagum ketika mereka menarik kembali. Suzong berasal dari suku Dark Abyss Tiger, karenanya kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Bentuk pertempuran terakhir ini biasanya hanya digunakan untuk berurusan dengan lawan tingkat iblis komandan. Namun, beberapa memandang ke arah sosok kurus di kejauhan. Meskipun dia tampak sangat kecil di hadapan tubuh besar Suzong yang sepuluh ribu kaki, tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan Suzong telah berhenti melakukannya. Pertempuran di depan mata mereka adalah pemandangan langka yang terlihat bahkan di wilayah perang bis. Dia bahkan telah mengeluarkan tubuh harimau langit kegelapan jeleknya, Kin si, yang sangat tertekan oleh Sky Devouring Course, melirik. Segera setelah itu, matanya dengan cepat mengeras. Ada ekspresi muram dan kaget di matanya saat dia melihat Lindong dari jauh Bocah itu Apakah dia benar-benar sangat kuat? Eksistensi yang tidak normal Kinsi juga salah satu dari delapan komandan iblis besar Konflik sering pecah antara Hundred Beast Ridge dan Deep Lightning Mountain dan keduanya juga pernah berselisih sebelumnya Oleh karena itu Dia sangat menyadari betapa kuatnya Suzong setelah mengaktifkan tubuh Dark Abyss Heavenly Tiger ini hanya segelintir orang di seluruh wilayah perang bis yang bisa memaksanya menggunakan teknik ini Dari mana asal orang ini Tidak hanya dia memiliki teknik tempering tubuh suku naga yang kuat Dia bahkan memiliki boneka yang sangat sulit untuk ditangani Mata Kinsi berkedip Penyesalan sudah mulai bangkit dalam hatinya Dia hanya setuju untuk campur tangan karena dia mendengar bahwa mereka hanya berurusan dengan api kecil Siapa yang bisa meramalkan bahwa seseorang yang ganas seperti Lindong akan muncul entah dari mana. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat binatang besar dan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung. Dia bisa mendeteksi sensasi yang sangat berbahaya dari tubuh yang terakhir. Terbukti, Suzong saat ini sudah mendorong kekuatan pertempurannya ke batas. The Demon Commander memang memenuhi reputasinya. Lindong ini adalah suatu kehormatan bagimu untuk mati di tangan tubuh Tiger Heavenly Dark Abyss Dark King ini. Harimau raksasa menurunkan kepalanya saat mata merah darah itu menatap Lindong. Detik berikutnya, itu membuka mulutnya dan riak energi, yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Berkumpul, sebelum sinar cahaya abu-abu segera ditembakkan ke depan. Sinar abu-abu langsung menembus ruang kosong. Semua orang hanya bisa melihat kilatan cahaya abu-abu di langit. Selanjutnya, sinar cahaya yang berisi fluktuasi destruktif tanpa ampun mengecam tubuh Lindong. Bang, sebuah suara yang dalam muncul ketika tanah itu langsung hancur. Sosok kurus terbang mundur, menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Dia hanya berhenti setelah membanting ke gunung ke-10. Semua orang memandangi deretan gunung yang telah hancur berantakan sementara kulit di kepala mereka terasa seolah akan meledak. Apakah kekuatan Suzong ini setelah melepaskan tubuh harimau surgawi jurang kegelapan? Itu benar-benar telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pukulan sebelumnya kemungkinan besar akan langsung melukai bahkan seorang ahli panggung kematian mendalam yang biasa sampai ke titik di mana yang terakhir akan kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Aku ingin tahu apakah lindung itu masih hidup. Semua mata tertuju pada reruntuhan gunung tertentu. Sesaat kemudian, mereka melihat tangan terulur dari dalam batu-batu besar. Itu menyingkirkan batu-batu di sekitarnya saat sosok yang agak kasar muncul. Seperti yang diharapkan dari suku macan abis gelap. Lindung mengangkat kepalanya di depan banyak mata tertegun. Jejak darah telah muncul di sudut mulutnya sementara kuali merah ukuran kepala manusia melayang di atas bahunya. Ada lekuk sebesar kepalan di kuali. Dia menggunakan kuali itu untuk mengblokir serangan membunuh itu. Ya, beberapa orang melihat kuali lampu merah-merah ketika kejutan melintas di mata mereka. Tapi, itu tidak berlebihan seperti yang aku bayangkan. Mata hitam lindung tiba-tiba berubah serius. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas maju seperti hantu. Dengan mengepalkan tangannya, petir kaisar tongkat muncul sekali lagi ketika awan Guntur bersiul cepat di langit. Bang, petir menyambar tongkat kaisar petir ketika sembilan naga petir dipisahkan dari puncak tongkat seolah-olah mereka telah dihidupkan kembali. Mereka bergegas maju dengan kecepatan kilat dan dengan kejam menabrak harimau abu-abu raksasa yang tumpul. Bang, bang, bang, naga petir meledak dan kilat menari-nari di seluruh tubuh raksasa Suzong. Namun, itu tampaknya tidak dapat memecahkan lapisan sisik abu-abu kusam yang misterius itu. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan armor abis kegelapan raja ini dengan serangan tingkat ini? Tawa mengejek dikeluarkan dari mulut besar Suzong. Segera, mata macannya berubah dingin. Sinar cahaya hitam lain ditembakkan dengan kecepatan kilat dan menabrak Lindung dengan kejam. Lindung dengan cepat mundur ketika dia melihat ini ketika Burning Sky Cauldron segera membengkak di depannya. Serangan Suzong ini memang cukup kuat. Bahkan Lindung tidak berani menerimanya dengan santai dengan tubuhnya. Dentang, suara logam bergema di tempat itu dan Burning Sky Cauldron segera dikirim terbang mundur. Penyok lain muncul di permukaannya, menyebabkan Mata Lindung menyipit. Dia sangat menyadari kekuatan defensif dari Burning Sky Cauldron. Itu bukan prestasi sederhana untuk meninggalkan tanda seperti itu di atasnya. Bam, Lindung meraih Lightning Emperor scepter ketika jari-jarinya tiba-tiba mendorong kuali Burning Sky. Dalam sekejap, dia muncul di atas Suzong. Tongkat kaisar cahaya di tangannya berubah menjadi bayangan tongkat yang sangat kuat saat menabrak tubuh raksasa yang terakhir seperti badai. Tato cahaya naga hijau berputar di sekitar setiap bayangan tongkat. Serangan-serangan ini luar biasa sengit. Dentang-dentang, percikan berkobar di tubuh besar Suzong. Namun. Armor skala abu-abu kusamnya tidak bergerak, seolah-olah itu adalah pertahanan terkuat di dunia. Haha, <tuh> arus kamu lucu seperti badut. Suzong tertawa keras, sayap tulang di punggungnya begitu tajam sehingga mereka tampaknya mampu memotong ruang saat mereka bergerak maju dan dengan kejam mengiris Lindong. Banyak tatapan menyaksikan situasi mulai berubah lagi ketika mereka tanpa sadar membenturkan bibir mereka. Apa pertahanan menakutkan yang dimiliki Suzong? Teknik terkuat dari suku Tiger abis Gelap adalah tubuh harimau surgawi gelap abyss dan armor abyss gelap. Jika Lindung tidak dapat menghancurkan pertahanan ini, tidak mungkin baginya untuk menyakiti Suzong dan tidak ada artinya untuk melanjutkan perkelahian. Tidak mudah untuk menghancurkan armor abyss gelap. Ketika Kinsi dan Suzong bertukar pukulan saat itu, mantan menghabiskan seharian liar menghancurkan abyss armor Suzong sia-sia. Akhirnya, Pertarungan mereka berakhir imbang. Lindung ini benar-benar kurang beruntung. Namun, tidak mudah baginya untuk mendorong Suzong sedemikian rupa. Petik dua, petik dua, petik dua. dentang. Tongkat kaisar petir dengan kejam menabrak tubuh besar Suzong. Sebuah kekuatan yang mengejutkan menyebar kembali ke arahnya. Menyebabkan lengannya terasa agak mati rasa. Ekspresinya juga sedikit suram. Jelas tidak mudah untuk berurusan dengan Suzong seperti yang dia harapkan. Swash, sayap tulang yang tajam bergegas ke arahnya dengan kecepatan kilat sementara Lindung dengan cepat mundur. Namun, seuntai rambut masih terpotong oleh aura tajam itu. Setelah mengaktifkan tubuh Dark Heavenly Abyss Heavenly, pelanggaran dan pertahanan Suzong telah meningkat secara substansial. Betapa armor abyss gelap yang menyusahkan. Lindung mundur ketika dia mengamati Suzong di bawah, yang tampaknya tertutup oleh cangkang kura-kura seperti baju besi. Dan bergumam. Lindong, apakah kamu akan menyerah seperti ini? mata harimau Suzong berisi ejekan saat mereka menatap Lindong. Cara yang terakhir melompat dan melarikan diri seperti semut membuatnya sangat senang di hatinya. Lindong menatap Suzong dan sedikit mengerutkan kening saat dia berbicara dengan suara datar. Ini terlalu dini bagi kamu untuk bahagia. Begitukah? Suzong tertawa terbahak-bahak ke langit. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku, apalagi yang bisa kamu lakukan. Petik 2, sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, tatapannya menyapu tubuh besar Suzong, yang ditutupi oleh Dark Abyss Armor. Tanpa menjawab, darah esensi terbang keluar dari ujung jarinya ketika formasi cahaya misterius dengan cepat muncul di telapak tangannya. Darah esensi memasuki formasi cahaya dan gemuruh dikeluarkan darinya. Segera setelah itu, semua orang menyaksikan formasi cahaya mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu singkat, ukurannya sudah mencapai 10.000 kaki. Itu menutupi langit dan tampak sangat mencengangkan. Suzong mengangkat kepalanya untuk melihat formasi besar saat kebingungan muncul di matanya. Formasi alam semesta kuno Alam semesta adalah surga dan bumi. Pembalikan alam semesta Pisahkan surga dan bumi Petik 2 Segel yang dibentuk oleh tangan lindung berubah seperti kilat sementara formasi cahaya di langit mulai berputar ke arah sebaliknya. Gelombang fluktuasi unik mulai berkumpul seperti badai di dalamnya. Berdengung, formasi cahaya bergetar. Segera setelah itu, pilar cahaya besar datang mengamuk ke bawah. Selanjutnya, itu menyelimuti tubuh raksasa Suzong. Pilar cahaya menutupinya. Segera setelah itu, semua murid menyusut. Mereka bisa melihat bahwa lapisan Dark Abyss Armor yang menutupi tubuh Suzong, yang dapat memblokir serangan bertenaga penuh dari setiap ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, sebenarnya hancur pada kecepatan yang menakutkan pada saat ini. Selain itu, sementara Dark Abyss Armor sedang hancur, aura amat tebal di sekitar Suzong juga cepat menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Suzong juga sangat terkejut. Di bawah pilar cahaya, dia merasa seolah-olah bahkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya secara bertahap hancur. Biarkan aku melihat apa yang dapat kamu gunakan untuk memblokir aku sekarang. Wajah lindung tiba-tiba berubah ganas pada saat ini. Tubuhnya bergerak maju dan dia mengepalkan tangannya sementara seratus tato naga hijau muda berkumpul. Setelah itu, sebuah pukulan dilemparkan dengan kejam ke tubuh Suzong yang telah kehilangan perlindungan armor abis gelap. Bang, suara menyebar rendah dan dalam dan Suzong segera merilis pekikan yang tajam dan menyedihkan. Tubuhnya yang besar sepuluh ribu kaki langsung terbang mundur, menghancurkan banyak gunung dalam prosesnya. Araai cahaya diputar di langit dan pilar cahaya sekali lagi menyelimuti Suzong. Apakah kamu sangat arogan sekarang? Tubuh lindung muncul di belakang Suzong dengan gaya seperti hantu kakinya bergoyang dan berubah menjadi cakar naga hijau yang dengan kasar mencambuk Suzong. Bang, harimau besar itu ditendang dan dikirim terbang lagi. Darah panas mendidih ditaburkan ke tanah seperti hujan berdarah. Ayo, berteriak untukku lagi. Lindong bermandikan darah yang memenuhi langit saat mulutnya pecah membentuk senyum. Gigi putih yang menyeramkan itu membuat orang lain merasa merinding. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia mengangkat gunung besar. Dia memegangnya dengan kedua tangannya, memegang ujung gunung saat dia dengan kejam menghancurkannya ke tubuh besar Suzong seperti palu raksasa. Bang-bang-bang, suara rendah dan dalam bergema dan suasana seluruh area membeku. Semua orang menyaksikan gunung dengan kejam menabrak tubuh Suzong berulang kali, sementara jeritan harimau yang menyedihkan terus muncul, mengutuk pria muda itu. Pada saat ini, wajah mereka benar-benar kosong. Pergi untuk terus berteriak, Bang, masih akan menjerit lagi, Bang. Kelompok centong ketakutan ketika mereka menyaksikan adegan ini dari jauh, bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1070, Bunuh. Bang, gunung besar itu seperti palu besar. Itu memiliki efek yang sangat menakjubkan karena tanpa ampun menabrak tubuh besar Suzong sementara raungan harimau yang menyedihkan terus bergema di langit. Ekspresi semua orang pasti agak kaku ketika mereka menyaksikan adegan ini. Hanya sesaat kemudian sebelum mereka akhirnya pulih. Namun mereka merasa tidak percaya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Suzong, yang beberapa saat lalu menduduki posisi yang menguntungkan, akan menjadi seperti itu dalam sekejap mata. Bagaimana hasilnya seperti ini? Kelompok centong ketakutan saat mereka bergumam. Beberapa saat kemudian, Mata mereka tiba-tiba melihat ke arah formasi cahaya besar di langit. Pilar cahaya menutupi Suzong dan setiap kali Yuan Power yang megah melonjak keluar dari tubuh Suzong. Itu akan hancur oleh pilar cahaya. Apakah formasi itu penyebab jatuhnya kekuatan bertarung Suzong yang cepat? Mata semua orang berkedip ketika mereka tiba-tiba mengerti. Segera, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Apa formasi ringan ini? Itu sebenarnya sangat kuat. Tidak hanya itu mampu menghancurkan armor abis gelap yang luar biasa kuat di tubuh Suzong, tetapi bahkan bisa menghancurkan daya Yuan di tubuh yang terakhir. Orang yang menakutkan, meskipun semua orang tidak terbiasa dengan formasi ringan itu, itu tidak menghalangi mereka untuk merasa kaget dengan tindakan gila Lindung saat ini. Bang, gunung di tangan Lindung akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa dan akhirnya meledak di bawah. Darah membasahi seluruh tubuh Suzong. Banyak luka berdarah terpapar di tubuhnya dan bahkan tulang putih bisa terlihat. Lindung dengan santai membuang batu yang tersisa di tangannya. Dia terengah-engah sedikit sebelum melihat Suzong yang menyedihkan. Yang tubuhnya berlumuran darah segar. Bukannya yang terakhir tidak ingin melawan. Tetapi formasi alam semesta kuno telah menekan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Dengan kata lain... Lindung telah mengubahnya menjadi binatang raksasa biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk menolak untuk rentang waktu singkat itu. Hanya dengan kemajuan kekuatan Lindung ke tahap kematian mendalam, dia bisa menggunakan formasi alam semesta kuno untuk mencapai penindasan seperti itu. Jika itu di masa lalu, formasi alam semesta kuno hanya mampu menghancurkan sebagian dari energi ini. Dengan kata lain, tidak mungkin mencapai level di mana ia bisa sepenuhnya menekan level puncak yang sempurna dari ahli tahap kematian mendalam. Kemampuan seperti itu dianggap abnormal. Setelah semua, hanya membayangkan bagaimana itu bisa mengubah lawan yang kuat menjadi seseorang yang hampir tidak bisa menggunakan kekuatan Yuan dalam tubuhnya sudah cukup untuk mengetahui betapa menakutkannya ini. Meskipun ini hanya untuk waktu yang singkat. Sebagian besar waktu itu pada dasarnya dapat memutuskan pemenang pertarungan. Tentu saja, kemampuan ini mungkin kuat tetapi jika gagal mengunci target, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengaktifkannya. Sebelumnya, Suzong telah terjebak dalam formasi ini karena dia ceroboh dan tidak dapat sepenuhnya memahami penggunaannya. Segera setelah itu, ia berubah dari harimau yang hidup menjadi binatang bodoh yang tidak bisa melakukan apapun selain menerima pemukulan lindung jelas sangat berpengalaman dalam menambahkan penghinaan pada cedera. Dia mengambil keuntungan dari pembukaan ini dan secara langsung mengalahkan Suzong yang awalnya bangga dan menakjubkan ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Formasi besar di langit mulai bergetar dan pilar cahaya yang menutupi Suzong berubah menjadi ilusi. Meskipun kekuatan besar dari formasi alam semesta kuno, itu masih bukan tugas yang mudah untuk benar-benar menekan seorang ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Apakah itu tidak bisa menekannya lagi? Lindong hanya tersenyum tipis ketika melihat adegan ini. Segera setelah itu, dia berjalan menuju harimau abu-abu raksasa yang tumpul. Mata harimau merah-merah yang terakhir dipenuhi dengan kepahitan dan ketakutan. Aku hanya harus melumpuhkanmu dulu. Langkah kaki Lindong berhenti di depan Suzong. Dengan mengepalkan tangannya, petir kaisar petir muncul dalam sekejap. Petir menggila di atasnya. Segera setelah itu, matanya mengeras. Dia sama sekali tidak ragu ketika petir kaisar tongkat di tangannya dengan kejam menusuk tubuh raksasa Suzong. Meratap, pekikan sedih segera terdengar saat kilat dengan gila berkedip-kedip di tubuh Suzong. Sosoknya yang luar biasa mulai menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, dia kembali ke bentuk manusia. Tongkat kaisar petir telah menembus bahunya. Sementara darah segar mengalir dari luka. Lindong meraih dan mengeluarkan tongkat kaisar petir. Selanjutnya, tongkat itu dengan kejam diayunkan ke tubuh Suzong. Sebuah kekuatan besar mengirim yang terakhir terbang seribu kaki ke belakang. "Kamu telah kalah!" Lindong acuh tak acuh saat dia menatap Suzong pucat maut di depannya. Aura terakhir sudah relatif lemah. Jelas bahwa Lindong berhasil melukai dia sebelumnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Pemenang pertempuran ini sudah diputuskan. Semua mata berkumpul dan keributan segera menyusul. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran ini benar-benar akan menghasilkan hasil yang dramatis. Jenderal mengsan San dan Tian E memiliki wajah yang benar-benar pucat. Mantan khususnya bahkan lebih pucat daripada rekannya. Seluruh tubuhnya berkeringat dingin saat dia memikirkan bagaimana dia berusaha menangkap Lindong saat itu. Untungnya, Lindong belum membalas. Kalau tidak, kemungkinan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Darah keluar dari mulut Suzong di bawah banyak mata yang mengawasi. Dia dengan marah menatap Lindong dan tertawa dingin. Kamu punya banyak trik. Namun, apakah kamu pikir kamu cocok untuk raja ini jika kita benar-benar terlibat dalam pertarungan langsung? Semua trik dianggap kekuatan dalam pertarungan hidup atau mati, bagaimanapun. Kamu adalah seorang panglima iblis. Paling tidak, kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata menggelikan seperti itu, kan? Mata Lindong memandang Suzong dengan cara yang aneh saat ia balas. Suzong terdiam. Namun, kebencian pahit di matanya tidak berkurang. Sudah waktunya bagi pemenang pertempuran di sana untuk diputuskan. Lindong mengabaikan Suzong. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang jauh di mana cahaya darah mengerikan menyebar. Raungan harimau bergema di langit saat cahaya darah menyembur keluar dan sesosok hitam juga akhirnya terbang mundur. Akhirnya, meninggalkan bekas luka sedalam 10.000 kaki di tanah. Bang, sosok cahaya merah darah turun dari langit. Pada saat ini, flame kecil berada dalam bentuk pertempuran setengah binatang. Banyak luka berdarah menutupi tubuhnya saat darah segar mengalir. Menyebabkan wajahnya yang awalnya garang tampak lebih mengerikan. Dia jelas telah mengalami pertempuran yang relatif intens sebelumnya. Flame kecil mengambil langkah besar ke depan. Meraih pengawal bayangan yang sekarang sama-sama lemah dan melemparkannya ke arah Suzong. Wajahnya jahat. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepada kamu ketika kamu mengambil setengah dari warisan darah esensi aku saat itu? Aku bilang itu milikku dan kamu akhirnya akan mengembalikannya. Suzong melirik pengawal bayangan yang telah dibuang ke sisinya. Ekspresi di matanya gelap ketika dia menyeka darah di sudut mulutnya. Flame kecil memang mengatakan ini saat itu. Namun, akankah Suzong dari saat itu bahkan memberikan pandangan kedua kepada Little Flame yang baru saja mencapai tahap mendalam kehidupan? Pada saat itu, api kecil mungkin mirip dengan semut di matanya. Dia hanya mengabaikan provokasi semut. Yang bisa membayangkan semut dari masa itu pada akhirnya akan berhasil menggulingkannya. Serahkan warisan darah esensi, Lindong menatap Suzong dan berkata dengan lembut. Suzong menyeka darah di wajahnya saat dia dengan gelap menatap pasangan Lindong. Segera setelah itu, dia berdiri sambil meraih pengawal bayangan di sampingnya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tidak akan pernah membayangkan bahwa dia salah satu dari delapan komandan iblis besar. Benar-benar akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Haha, aku seorang komandan iblis. Akan sangat memalukan bagiku untuk dikalahkan olehmu. Suara Suzong sedikit serak saat dia bergumam. Apakah kamu masih berniat untuk berjuang? Flame kecil mencibir. Suzong menoleh untuk melihat Lindong dan Little Flame. Tiba-tiba, dia tertawa. Apakah kalian semua ingin tahu tentang penjaga bayangan ini? Lindong sedikit mengernyit. Aku akan membiarkan kalian semua melihat penampilannya yang sebenarnya. Bibir Suzong terbelah menjadi senyuman. Senyuman yang agak terdistorsi. Selanjutnya, ia melepas jubah hitam yang menutupi tubuh pengawal bayangan dan wajah yang akrab muncul di pemandangan semua orang. Itu, Suzong, seluruh tempat itu sunyi. Setelah itu, banyak seruan terdengar. Ini karena penampilan Sadogard persis sama dengan penampilan Suzong. Namun, Mata yang terakhir tampak hampa, apakah itu boneka? Petik 2, ini saudara kembarku, namun, aku secara paksa merenggut nyawanya saat lahir, karenanya membuatnya menjadi sangat lemah pada saat ia dilahirkan. Selanjutnya, dia meninggal karena kesehatan yang buruk ketika dia berangsur-angsur tumbuh dewasa. Ketika Suzong membelai wajah Sadogar dengan tangannya, orang bisa merasakan hawa dingin yang berasal dari dalam tulang sambil melihat senyumnya. Setelah kematiannya, aku menggunakan teknik rahasia untuk menyaringnya menjadi tubuh hantu yang berbagi hidupku. Meskipun teknik rahasia ini kejam, itu memang memiliki manfaat. Aku berhasil mengubah energi tubuh hantu ini menjadi milikku. Haha, <tik> <tik> sebenarnya, tubuh ini adalah sebuah kuali yang telah kupelihara. Sesuatu yang lahir dari saudara kandungku. Seluruh tempat itu sunyi. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Kejahatan Suzong telah melampaui harapan semua orang. Sekarang, saatnya saudara lelaki aku ini untuk membalas aku. Suzong menyeringai saat banyak garis berdarah tiba-tiba menyebar keluar dari bawah kakinya. Mereka muncul seperti formasi darah yang menutupi dirinya dan penjaga bayangan. Seperti pisau. Tangannya ditikam ke dada penjaga bayangan. Darah menyembur keluar dan tubuh Sadogar dengan cepat layu. Pada saat yang sama, aura Suzong juga membengkak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dia telah mencapai batas panggung samsara. Gelombang udara yang menakutkan menyapu dengan cara yang gila. Menghentikan siapapun untuk mendekat. Bajingan ini, ekspresi Little Flame terkejut dan geram ketika dia menyaksikan adegan ini. Jelas. Dia tidak berharap bahwa peristiwa yang tak terduga seperti itu akan terjadi. Suzong sebenarnya akan masuk ke panggung samsara. Banyak seruan terdengar di sekitarnya. Mereka bisa merasakan aura yang membuat sulit bernapas dengan cepat terbentuk. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Api kecil memandang ke arah lindung dan bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Lindong acuh tak acuh saat dia melihat iblis seperti Suzong tertawa liar di langit sementara niat membunuh yang hampir solid melintas di matanya. Segera setelah itu, dia perlahan mengangkat tangannya di bawah banyak mata yang mengawasi dan melengkungkan dua jarinya. Warna hitam pekat muncul di satu jari sementara perak yang gemilang muncul di sisi lain dan bahkan ada petir yang meluap dari jari perak. Saudara-saudara, jangan digunakan dengan cara seperti itu. Darah merah cerah terus-menerus menetes dari antara jari-jari lindung sementara kulitnya cepat memucat. Dua simbol kecil yang samar-samar dan kuno tampaknya telah muncul di ujung jarinya. Karena itu, kamu harus mati. Setelah suara lembut lindung terdengar, sinar cahaya merah darah tiba-tiba keluar dari sela-sela jarinya. Cahaya hitam dan kilat terjalin di dalam darah segar. Kedua energi ini sangat cocok seperti-sepertiin seperti, -seperti dan yang. Celepuk. Sinar cahaya merah darah melesat ke depan, dengan mudah menghancurkan energi yang menakutkan di sekitar Suzong. Lampu merah darah menyala dan sinar cahaya langsung menembus dahinya. Senyum ganas di wajah Suzong tiba-tiba membeku pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.